Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita welcome back maning bro Di channel ini masih bersama saya Samudi Repsol Pasukoro Ahmad bro uh, Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu hadir Dan berpartisipasi di channel ini Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin bro Mohon maaf saya belum bisa mabar Nanti kalau ada undangan platon Saya nyobain deh ini karena belum ada lah ya bro uh, Saya ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah selalu hadir dan mensupport channel ini Buat teman-teman yang lain juga saya ngecapai terima kasih banyak karena udah Uh, memberi saya motivasi dan lain sebagainya saya mengucapkan terima kasih banyak bro kali ini saya mau mencobain T25AT ini ya bro karena dia upgrade terbaru upgrade terbaru dari Jackson saya mau coba battle oh battle man, kita battle uh, untuk T25AT tapi saya masih sedikit kangen sama Jackson bro Jackson T25AT saya cobain bro di laga yang ketiga ini bro, T25AT Saras Destroyer plus kalau saya bikin nama kok gamblang banget ya, Rek? gamblang banget ya mau ganti nama tapi, tapi ini bro, apa namanya? ini posisi saya biasanya emang di sini bro Kesini, teman saya. Rek, kena, kenal direk. Kena. Wah lama apa perlu perlu bro? Oke. Gak ada yang di sana kah? Di sini bro, gak ada nggak bro? Oke, tak ada ya. Lihat dulu. di belakang juga nggak ada. Eh, oh, ilang, Ini saya kena nih. Kang Rek. Wow, saya sendiri Rek. Our lama banget Bro. Aduh, pelurunya lama Rek. Lama Rek. Gak tau berapa menit, bro. Per berapa second, bro? Saya gak tahu. Oke, okay. dapat apa itu? Ini apa ini? Lewat klaim belum mencapai. Satu lagi, saya akan mencapai. T25AT lagi bro, kita nyobain lagi, bro. Oke, Pelurunya teng teng teng teng teng teng. Teng teng tank tank tank bro, nggak langsung Kayak Buat apa? goyang loh ininya juga lama, kurang. ini bro dia ngumpul nih dia ngumpul tapi teman-teman kita belum ada yang bertemu dulu Lagi nih, Rek Kena Pucuk, pucuk Lagi, Rek, pucukkan Rek Pucuk Ayo, sorry Bro, pucuknya sekali lagi di Bro Kena, Bro, dia harus kena sama saya Aduh, teman saya nutupin, Rek Oke okay. Oke, okay. oke, okay, oke, okay. oke okay, teman-teman, saya datang. Ini yang paling gede, nih. Ammo, at least it didn't Lama rek, serius rek. lama lu rek Ah one round Turak Udah tuju rek ya. <laughs> Lama lo rek gini nya muternya gitu lama lo rek Aduh, bro Satu kalah, satu kali menang Satu kali kalah, satu kali menang Destroi asis, tapi saya gak ngapa-ngapain, ya Allah Malu, bro, kalau nggak ngapa-ngapain itu malu ya Ya kan? Tapi kalah dan menang dalam pertempuran itu hal biasa ya, bro Tapi kalau kalah gitu ya Aduh, kok kalah Kalau menang itu ada kepuasan batin Ya nggak bro Kalau kita menang itu kepuasan batin tetap ada, bro Coba saya riwet, apa ini, bro? klaim Oke, okay. dapat apa ini, bro? Bundle dapat duit. Oke, okay. lem. Oke, okay. dapat 10. Nah. Oke, okay, bro, dapat koin lagi, bro. Ngumpulin, ngumpulin. Bro ini saya Di... mana sih? Nah, ini nih. 13 bro saya harus menang 20 kali ini baru 13 menang 20 kali bigboss expirate oke okay, bro, saya sampai terima kasih banyak bro, oke okay, coba ini 56 ribu Tank academy ganti pakai itu gak bisa ya? oke okay. Oke, okay. opo Oke, okay. congratulations Oke okay. Ini menyusul siapa? Menyusul Jackson Dia akan menyusul Jackson, bro Oke okay. uh, Teman-teman, doain saya Semoga saya lekas mencapai di tier 8 Tier 8, semoga saya lekas mencapai Ini di tier 8, ini ada apa nih, bro? Tier 8, ini T28, bro Ada T28 di tier 8 ini 28 dua nih bro, Tanknya hampir sama ya bro, oke okay. ada antenanya, <laughs> Yusa, Yusa, oke okay, bro, oh, cukup sekian permainan gameplay dari saya, mudah-mudahan, aduh, mudah-mudahan apa ya bro, mudah-mudahan hmm menghibur dan menyenangkan, nggak menghibur, bro. Saya ingin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu hadir dan berpartisipasi di channel ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal amin amin ya robbal alamin. Oke, okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bro.